Halo teman-teman, balik lagi bersama Bang Toy. Bang Toy di sini akan bermain lagi, teman-teman. Di sini Bang Toy akan mencari permainan lagi, teman-teman. Kira-kira Bang Toy akan menemukan permainan apa lagi ya, teman-teman? Ikutin terus videonya ya, teman-teman. Langsung aja ke videonya, teman-teman. Oke teman-teman, di sini Bang Toy akan mencari mainan. Kira-kira mana ya? Wow. Ini apa teman-teman? Widih. Apa ya? Ayo kita ambil. Wow, di sini adalah mobil. Ambulan teman-teman. Wow, keren. Kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. keren kan? Ayo kita mencari kembali teman-teman kira-kira Bang Toy akan menemukan apa lagi ya mana ya Wow ini apa teman-teman ambil Widih di sini adalah apa ya ini adalah hewan harimau teman-teman Keren kan, teman-teman? Ayo kita masukkan ke dalam keranjang, teman-teman. Lalu kita mencari lagi. Tidak ada lagi nggak ya? Ayo kita mencari lagi, teman-teman. Mana ya? Wih, wih, wih, wih, wih. Wow, itu apa, teman-teman? Ayo kita dekatkan. Ini apa, teman-teman? apaan tuh widih ini adalah ekskavator teman-teman wih keren kan teman-teman Di sini ekskavatornya berwarna kuning teman-teman oh, keren kan tapi ujungnya kok tidak ada ya teman-teman untuk mengeruknya kalau begitu kita taruh saja ke dalam keranjang teman-teman setelah itu kita akan mencari mainannya kembali teman-teman Kira-kira Bang Toy akan mendapatkan Berapa mainan teman-teman Ayo kita cari lagi teman-teman Mana teman-teman Mana ya Tujuh sekali ini Wow Ini apa teman-teman Ayo kita ambil teman-teman ini, ini adalah mobil Ayo kita ambil ribu. Apaan tuh Wow ini adalah mobil Awkrut oh, teman-teman Wih keren Keren kan teman-teman Kalau begitu kita masukkan ke dalam keranjang Teman-teman Ayo kita mencari permainannya kembali teman-teman Kira-kira kita bakal menemukan apa lagi ya Dan seberapa banyak bang toy menemukan mainannya Kalau begitu langsung aja kita mencari mainannya kembali teman-teman Wow ini apa teman-teman Ayo kita ambil wih ini seperti apa ya ini adalah hewan soang wih tetapi kok di atas kepalanya itu ada berwarna merah teman-teman jendelan warna-warna kira-kira nah, ini apa ya Oh ini adalah soang betina teman-teman yang ada warna merahnya itu soang betina Ayo kita mencari lagi teman-teman Kira-kira Bang Toy akan menemukan Apa lagi ini ya Wih Itu apa teman-teman Ayo kita ambil teman, -teman. Apaan tuh Widi, ini adalah kura-kura ninja. Teman-teman, keren kan? Ini adalah kura-kura ninja. Widih, keren sekali! Ini bang tony menemukan permainan baru. Teman-teman, ayo kita masukkan ke dalam keranjang Teman-teman, dan kita ambil selanjutnya. Teman-teman, ini adalah apa ya? Wow, di sini bang tony menemukan soang lagi. Teman-teman, tetapi di sini adalah soang jantan teman-teman idih keren sekali ini teman-teman wih anjay kalau begitu kita masukkan ke dalam keranjang lagi teman-teman kita cari lagi teman-teman kira-kira Bang Toi menemukan apa lagi? Wow di sana ada apa itu ya tuh Buah pisang, teman-teman. <laughs> Ayo kita mencari lagi, teman-teman. Bang Toy, sini mencari mainan, bukan mencari pisang. <laughs> Mana ya? Mana ya? Apakah teman-teman melihat permainannya? Widih, ini apa ini, teman-teman? ayo kita ambil eh uh, sini adalah ya? hewan singa teman-teman uh, jadi sangar sekali kan ini teman-teman jadi keren keren uh. kalau begitu kita uh, kita ambil kita taruh ke dalam keranjang teman-teman Jadi ini apa ya, Bang Toy menemukan apa lagi ini teman-teman? Dia menyangkut di pohon singkong teman-teman. Jadi, bukan nanya Ini hewan apa ya teman-teman? Kira-kira teman-teman mengetahuinya ini hewan apa? Ini adalah seperti hewan apa ya? Kalau di disebut ini mirip badak yang bisa jadi ini badak teman-teman. Tapi Bang Toy tidak tahu. Kalau begitu kita bakal mencari lagi ya. Tapi di sini Bang Toy sudah menemukan banyak mainan teman-teman. Kira-kira Bang Toy akan menemukan mainan apa lagi ya? Di mana lagi? Widi, di sini Bang Toy menemukan pesawat teman-teman. Iki keren sekali ini teman-teman pesawatnya. Pesawatnya di sini menyangkut di pohon apa ini teman-teman? Kalau begitu kita ambil saja pesawatnya teman-teman. Wih keren sekali teman-teman di sini Bang Toy menemukan pesawat Garuda Indonesia teman-teman. Wih keren. Di sini pesawatnya sangat besar teman-teman. Wih. Kalau begitu, ayo kita taruh ke dalam keranjang. Sepertinya ini mainan Bang Toy sudah cukup banyak, teman-teman. Kalau begitu, Bang Toy akan pulang, lalu Bang Toy simpan ini mainannya, teman-teman. Wih, mainan Bang Toy banyak sekali, kan, teman-teman? Jadi, -teman? kalau begitu, ayo kita pulang, teman-teman. Widi, kita terbangkan pesawatnya. Widih, pesawatnya terbang, teman-teman. Widi keren sekali, kan, teman-teman? Widi, widih, widih, Hiu. widih, terbang, teman-teman, pesawatnya.